Minna-san, konnichiwa, di iseki no chanadu, yukosoo Yo. Hai hey, Minna-san, ogenki oh, desuka? Ogenki oh, desuka Minna-san Apa kabar Minna-san? Untuk video kali ini, kita akan membahas uh, Bahasa Jepang Saat mm -hmm. Di Restoran Iya benar banget Jadi untuk video kali ini Minasang Kita akan membahas bahasa Jepang saat kita di restoran ya Iya betul saat. sekali Tapi mencang. kali ini spesial juga nih ya. sang, Karena untuk uh, video kali ini Kemarin kita habis jalan-jalan juga ya Iya ya, Nanti uh, di restoran ramen nih Iya ramen nah. ya. Jadi nanti akan kita kasih contoh ya. Terus nanti akan uh, Setelah contohnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Roya -san. Oke, Oke, langsung saja kita lihat contoh videonya. Hai oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sama? Anu -sama oke, oke, 先と tadi udah kita lihat ya langsung ya. ya untuk contoh scene yang pertama nih ya. nah, tadi dari mulai datang ya. nanti deh, kita jelasin dulu nih nah ya. untuk tamu itu tadi oki aku ya ya oki aku san oki aku san ya. oki aku juga boleh boleh ya terus kalau pelayannya nih atau waitersnya gitu kalau pelayan sendiri itu bahasa Jepangnya yaitu itu kan hmm? tengin Tengking ya, tengking, tengking. Oke, okay, ya. jadi tadi untuk pas pertama, Oki okay disambut oleh Tengking ya. Iya, terus, okay. terus tadi kita juga lihat Tengking-nya langsung menyambut dengan Iraisai mase. Iya, ya, Iraisan eh, ira mase, Iraisai mase, Iraisai mase. Ya? ya. Itu artinya artinya selamat datang, selamat datang. Nah, ya. Tadi kan udah disambut ya, ya. sama Uh, Tangin ya, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, Berapa orang masih, Oke menanyakan sama masih, sama masih, Oke masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, sama Terus aku pernah dengar juga nama itu berapa orang itu nama ya? ya. Kalau diganti naning gitu boleh nggak? Boleh itu lebih apa ya? Lebih simpel lah Oh lebih simpel ya. Terus kita lanjut lagi percakapannya tadi itu... Setelah menanyakan berapa orang tadi kayaknya menanyakan uh, merokok atau tidak gitu ya? Iya Nah ada ruangan yang untuk merokok dan tidak ya. dulu ya. ya? kalau untuk ruangan yang merokok nih, boleh merokok Boleh merokok itu yang siki Kitsueng Seki. Ya, Kitsueng Seki. seki ya, Oke, okay. okay, kalau yang tidak boleh merokok, tidak boleh merokok itu Kingeng Seki. Kingeng Ya, berarti kalau untuk Kitsueng itu berarti tidak okay. boleh merokok. Eh, boleh, boleh merokok ya? Tapi ya. ya. ya. kalau Kingeng itu yang tidak boleh merokok. Ya. Oke. Okay. Terus tadi cara menanyakannya, Kingengnya cara menanyakannya gimana tadi? Oke, okay, untuk pertanyaan hmm. tadi yang itu kan kichuen Seki to uh, king ang saiki oke itu yang artinya Yang artinya uh, pilih apa Setempat merokok atau tidak merokok, tidak merokok. oke berarti dikasih kasih pilihan, pilihan ya dikasih ya, pilihan ya, ya. terus tadi pilihnya yang Merokok ya, ya, di tempat merokok, tempat merokok berarti ya kids' way, segi kids' ya. Oke, terus ya, tadi berarti habis ditanya-tanyain kan? Ya, rasanya, ya habis bilang ya, tanyain akhirnya dicari tempat ya. Ya, dicari tempat. tempat. Nah, itu tadi gimana ngomongin? Oke, tentukan. Hmm. Oh, segi keuangan, guys, si Mas Kucirai, Duzuk itu yang artinya, yang artinya mari kita antar lewat sebelah sini. Oh, ya. Oke, berarti kayak... Tadi kita, kita antar ya. lewat sini ya, gitu ya. Oke okay. Terus nah habis Berarti kan itu kan diantar ke mejanya ya, kan di, tadi ya. Terus kalau udah sampai di mejanya nih Tadi kan udah sampai di mejanya Terus ya. pelayannya ngomong-ngomongnya tadi Kalau nggak salah suwate kudasai ya Ya nah, itu kudasai Artinya apa sih? Oke okay, untuk suwate kudasai itu silakan duduk Silahkan duduk oke okay. okay. Berarti silahkan duduk ya. Oke okay. berarti itu tadi untuk scene pertama sampai di situ ya, minang ya. sang ya. Jadi untuk scene pertama sampai di situ sang. yang pertama nanti dari datang sampai dapat tempat duduk sampai terus. Nanti kita mau lanjutin lagi ya. scene kedua nanti dari mulai pesen sampai persen, makan ya. sampai makan dan sampai selesai. Oke okay, sampai selesai makan Oke okay. jadi nggak perlu lama-lama ya. ya. Nanti langsung perlu. kita contoh scene kedua doso. で、さん。あ、さん。どう はい。おはようござい seconds later。hai 美味しそう。さん、はい。はい。うん。 sulit sama Oke Minasang, selanjutnya kita ke pemesanan. Iya, yeah, nanti kan udah kita contohnya kan udah kita lihat nih yeah. kita lihat bareng-bareng ya untuk katanya dari mulai mesen makanan ya, sampai mak makan ya. ya sampai makan sampai selesai makan nih. Ya. Nah, itu yang pertama mungkin tadi uh, si pelayan atau tankingnya ngasih menu. Ya, menu. Itu tadi bilangnya gimana sih pelayan? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, untuk apa nah, ya? apa? Menu itu kan Korewa Menu des Korewa Menu des ya. gitu ya. Berarti langsung aja ya berarti ya, ini, ini menunya gitu ya. ya. Terus akhirnya setelah setelah dikasih menu kah, tadi milih-milih ya jadi ya, iya. milih-milih nih untuk uh, oke okay, artinya milih menu nah milih menu itu uh, bahasa jepangnya apa oke okay, untuk memilih makanan dan minuman ya nah hmm. sana itu kan bahasa jepangnya kan uh, tapi mono tu nomi mono era bemas tapi mono tu nomi mono era bemas berarti tapi mono itu Makanan, makanan, terus iya. nomi mono itu minuman, minuman. Iya. oke, terus akhirnya dia pesen nih, iya, pesen, pesen ya, tadi iya. akhirnya langsung pesen, iya. pesennya dia pesen ramen untuk makannya, tadi tapi mononya iya. ramen, ramen dua, dua iya. mangkok ya, iya. nah itu bahasa Jepangnya apa tadi? Oke untuk apa ya, dua mangkok ya itu kan e, ramen dua, mangkok iya. mangkok ya. iya. ramen kan, dua gitu ya, Ramen iya. ramengga futatsu, ramengga futatsu futatsu gitu, iya. gitu ya. Iya terus, nah, minumannya tadi dia pertama pilih? pilih kopi kopi, kohi ya? iya, kohi kohi, kohi. kohi. kohi, kohi ga butas gitu juga ya, ya kohi, kohi, kohi ga butas ya, terus, tapi... tapi... Kan, ya kan... apa ya, teinya te bilang kan... kopinya ga ada oh iya, berarti Kohinya. kopinya kosong ya? iya, kopinya lagi ya. kosong terus, hmm. kohiga eh, kohi ga... nah, iya eh, kohiga ga mau naku dari masak arah kanu hukano, namimono ga Juru deh Deskang okay, Oke, berarti dijelasin dulu kalau nggak ada ya. Yeah. Terus baru dikasih tawaran untuk yeah. milih uh, minuman air ya. Yeah. Terus <tuh> habis itu dia untuk okean punya milih apa lagi nih? tadi milih Aki milih uh, kocak ya. Kocak. Yeah. Terus bilang apa tadi? Kocakka futatsu. Kocakka futas. Futatsu yeah. gitu ya. Yeah. Terus akhirnya udah selesai kan pesenannya yeah. Terus akhirnya pelayannya itu tadi ngecek ya kalau ya, tadi ya, ya. ngecek uh, ngecek lagi kan biasanya juga kelayan ya, ya. ngecek lagi ya. nah itu pas mau ngeceknya tadi gimana kurasa? Oke untuk mengecek ya itu kan gocumong kakuning, kita tadi mas gitu. Oke gocumong kakuning, kita mas. Ya. Oke nanti udah ya terus ya. nanti udah terus habis itu kan datang nih makanannya ya, makanannya ya. biasanya? dateng biasanya nah ini makan ke kemarin kita juga udah bahas ya pas di Aisatsu kalau nggak salah ya nanti ada di sini kita kasih juga nanti linknya bisa di sini bisa diklik itu Aisatsu pas mau makan nih ya pas mau makan ya. apa gimana ngomongnya ya untuk mengawali makanan ya itu sebelum hmm? makan kan kita mengucapkan kita daging mas kita mas nah itu terus makan ya ya makan nah banyak peralatan makanya juga kan? Oh, ya. Ya, peralatan yang peralatannya makanya nanti kita yang di situ aja ya, kita ya mungkin kalau aja. yang lengkapnya besok kita bahas di video lain ya Nah yang tadi rakyat. ada apa aja sih Raisan? tadi Jadi, ada piring uh, ya eh, kok mangkok, mangkok, oke mangkok. Iya okay, yeah, buat tempatnya ya. ya. Nah, itu mangkok itu bahasa Jepangnya kalau Oh okay. apa Raisan? <laughs> <laughs> oke okay, untuk mangkok sendiri bahasa Jepangnya itu cawang, cawang, ya? cawang, cawang. Iya. Oke, okay. cawang. Terus uh, nah, selain mangkok tadi ada apa lagi? Ada sumpit. Sumpit. Nah, ada. itu sumpit. Sumpit itu, itu bahasa Jepangnya yaitu hashi. Hashi. Hashi. Hashi itu sumpit ya? ya. Terus tadi ada sendok juga kayaknya ya? ya ada juga juga. Itu sendok itu apa? Yang nah, sendok sendiri itu bahasa Jepangnya supung supung supung oh itu berarti dari itu ya sarapan ya sarapan bahasa Inggris. Inggris nah itu kan dari spoon ya, ya. dari supung supung, supung. oke okay. berarti okay. terus uh, minumnya harus ada gelas dong ya? ya itu gelas itu bahasa Jepangnya apa ya, untuk gelas sendiri itu kopu kop ya kopu, kopu. kopu. oke okay. berarti kopu. gelas itu kapu oke okay. itu tadi mungkin Ya, di situ terus ada juga nih tadi aku lihat juga di videonya itu ada semacam pelengkap itu ya kayak ada saus dan lain-lain yeah. lain itu ada bahasa Jepangnya juga enggak? Ya ada itu itu kan bumbu pelengkap ya itu, uh -huh. itu kan yakumi. yakumi yakumi yakumi ya yakumi itu semacam kayak saus kecap yeah. dan lain-lain gitu ya yang yeah. pelengkap ya Ayat. bumbu pelengkap yakumi nah itu tadi kan ugiyasangnya itu makan sampai apa ya berisik ya dia gitu. yeah. kayak seruput-seruput hmm, gitu. Hmm. gitu makanya sampai Seruput, seruput gitu, gitu, gitu ya? Itu sebenarnya ada maksudnya nggak sih? Ya, kalau yang itu kan di Jepang kan hal itu kan sudah biasa ya. Heem, oh iya, kan buat memuji yang memasak oh, itu. Oh, yang memuji berarti. Ya. Memang itu tuh kayak semacam bagus ya, berarti ya, ya bagus. untuk memuji yang masak. Oke, okay. itu istilahnya ada istilah Jepangnya nggak sih? Kalau untuk okay. menurut sampai seruput gitu ya? Ada itu seruput-seruput itu <laughs> kan bahasa Jepangnya kan suzuru susuru susuru ya oke okay, susuru susuru terus su mencuruput su su su ya <laughs> itu gitu ya, ya mencuruput oke okay, berarti susuru susuru nah itu tadi terus udah ya. makan ya sampai susuru itu tadi ya, ya. Susuru. terus selesai nah biasanya selesai ada istasenya juga nih ada ada istasenya yaitu kujisu sama, sama desta nah. itu ya berarti itu kalau habis makan ya nah itu tadi juga sin kedua terakhir di situ ya, ya sampai sampai selesai makan nih, ya, nah, nah terus mungkin ini yang scene terakhir nih, loyalisah. Oke. Saya terakhir itu dari mungkin udah selesai makan, ya. kan harus bayar dong ya. ya. Bayar. Kita kan harus bayar dulu kan, ya. nanti kayak di mungkin ya. ya nanti dikasir. untuk contoh selanjutnya nanti ada <tuh>. di untuk membayar makanan, terus pulang deh. Ya, tuh. Jadi nanti langsung saja kita nonton ya loyalisah ya lalu bayar. Lalu bayar. untuk contohnya doso. Terus <tuh>. kayak はい、3 はい。 Hai Memang ya oke Oke Hai terima kasih. Oke kita sudah nonton scene yang terakhir ya yeah. ya. Jadi scene nya dimulai saat loketnya okay, ke? Ke? Kanjoba coba, Kang coba itu? Kan kan itu, tempat apa? Kasir, kasir. Oke, berarti kasir itu bahasa Jepangnya Kanjoba kan -ba. Kemudian itu. dijawab oleh oke, nomor berapa tadi? Gobang Gobang. itu nomor 5 ya? Lima, ya? Nomor lima, lima, Terus hitung uh, ya? Ya, hitung. Hitung uh, apa namanya? Total, total har harganya tadi ya? ya. tadi ngomongnya gimana? Itu. Nah. Jemude itu. Sambang Rupiah, oke, rupiah itu ya. tadi artinya totalnya atau semuanya 30 ribu, berapa? Rupiah. Rupiah. Ya. Oke terus rupiah, okay, memberikan rupiah, oke rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, ribu rupiah, 10 uh, rupiah, gumbang rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, rupiah, tadi uh, rupiah, 10 Kemarin jurusi deskah, ya, gitu. terus ah, berarti kan tiga puluh ribu nih tadi tantanya, ya, berarti ya. masih kembalian dua puluh ribu. ribu. Terus ya. tadi lanjutannya gimana? Lancarnya anu, ya? ah. pelayannya itu kan memberikan apa? Kembaliannya itu pot ojuri curiga, pot curiga, pot curiga nimang rupiah. Pot curiga nimang rupiah. Berarti kembalian itu pot curi, pot curi dua puluh ribu nimang ya. Hmm terus udah selesai. Terus akhirnya kasirnya bilang "Domo arigato gozaimasu" gitu ya. Terus ya, udah selesai deh. Oke. Selesai. Oke, okay. okay, Minasang, itu tadi video gitu. kita kali ini ya, cerita ya, itu mengenai bahasa Jepang saat kita di restoran. Restoran. Resto oh, ya. Restoran itu tadi lupa ya, restoran itu bahasa Jepangnya apa tadi? Oke, untuk restoran sendiri kan itu pakai bahasa sarapan ya nah. Bahasa asaseng itu kan. Jadi restoran. Restoran, oke. Okay. Berarti bahasa Jepang. Ya. Restoran ya. ya. Oke. Okay. Terus uh, semoga ya. kalian suka ya. Jadi ya. kan kita udah ajak dimakan di warung rame juga ya? ya. Nah, kita juga mau ngucapin. Terima ya. kasih mas. Bagi Minasso, yang ya? sudah menonton video kali ini. Oke. Okay. Dan kita juga ada pengumuman juga nih ya, ya. Merasa, Untuk bulan Oktober nanti kita ada spesial nih bagi Minasang semua jadi kan kalau Oktober itu identik dengan apa ya Ruyasang ya? Halloween Halloween, Halloween. nah itu kan jadi untuk Oktober nanti spesial nanti ada hubungannya deh dengan Halloween ya, ya Ruyasang sepanjang Oktober nanti jadi jangan lupa tetap nonton Kiseki Gakko Channel dan kita juga mau uh, ngecapin untuk minasan juga yang ingin mengucapkan atau ingin menyampaikan kritik dan saran ya, bisa melalui komentar di, di bawah ya, ya, ya. Di sini. Terus jangan lupa juga untuk uh, bagi yang nonton ya, belum subscribe ya. jangan lupa subscribe ya. subscribe. Nah, terus kemudian jangan lupa juga like like dan juga share ke teman-teman. Kita akan ketemu lagi tepatnya pada hari Kamis dan, dan Sabtu, Sabtu. Pukul enam sore hanya di Kisaki Gakon Channel. Yang selalu CJ Tekurenek Kisaki Gakari Masuk.